mencapai 6 juta viewers congratulations untuk idola kesayangan kita Alhamdulillah Lesti, new single sekali seumur hidup single terbarunya sudah mencapai 6 juta viewers di youtube kita bahagia banget ya dan Alhamdulillah masih trending nomor satu untuk musik tetap kita support dan dukung dengan cara streaming terus lagu-lagunya Bunda Lesti Kejora tetap semangat ya warga Konoha untuk mendukung karya-karya Lesti Kejora maupun Rizky Bilar kemudian persahabat disimbang juga ada momen spesial Bapak Bilar, Bunda Lesti, dan Abang El ini bareng dengan Raktas Studio wow ini keren banget persahabat ya coba kita lihat slide kedua ini baru mentahannya saja luar biasa untuk rumah Leslar. Ini bakal tentunya menjadi rumah yang sangat mewah sekali persahabat. ya. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar si komik. Masya Allah baru mentahannya doang udah keren Bismillah ya Allah semoga semua proses baik yang sedang berlangsung ataupun belum semoga engkau diberikan kemudahan dan kelancaran Amin ya Allah luar biasa banget ya doakan yang terbaik mudah-mudahan prosesnya diberikan kelancaran kita lihat juga keunggahan dari raka studio inilah mentahannya persahabat ya Masya Allah luar biasa banget ya untuk rumah idola kesayangan kita. Leslar House spesial untuk Rizky Bilar dan Lesti Kejora semoga semuanya dilancarkan. Itulah kalimat caption yang dituliskan oleh raktas Studio. Ini sih keren yang tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia. Luar biasa banget dia. Ya. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Instagram It's 33 mengatakan, "Masya Allah, semoga dilancarkan, amin, doa baik banyak ya diberikan." Dari orang-orang baik juga yang selalu tulus mencintai Lesti dan Bilar, kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun MR.MRS.MRBNS underscore, Masya Allah, semoga selalu diberkahi rezekinya ya, Lestar Family, amin. Mudah-mudahan doa baiknya ijabah dan dikabulkan berikutnya juga persahabat ya perhatikan nih ini momen cute banget ya saat Papa Bilar dikertek-kertek oleh Bima Aryo yang tentunya ingin melihat persahabat ya Idola kesayangan kita di kota-kota langsung aja ke channel YouTube Bima Aryo, dan tentunya ini vlog yang bikin traveling. Persahabat, ya, momen ini pun diunggah oleh Leslie Billard Official kalimat caption pun dituliskan di sini: "Bikin traveling, otak udah kemana-mana," katanya tuh. Wow, yang mau traveling, persahabat, ya, langsung aja aja ke channel YouTube-nya Bima Aryo. Dan pastinya kebahagiaan pun selalu kita dapatkan dari idola kita Dan berikutnya ya ya vitamin pun Akhirnya tentunya kita dapatkan juga lewat channel youtube Leslar Entertainment Apabila lagi mendiin BBL ya perhatikan tuh lucu banget abang Fatih Masya Allah luar biasa Kebersamaan ini yang selalu membuat kita bangga pada Leslar Dan kita lihat juga Alhamdulillah Bang Fadli sudah bisa tengkurap ya Ini sih memang bayi yang sangat pintar Bayi yang cerdas Kebanggaan warga Konoha juga semuanya Mudah-mudahan ya selalu sehat dan selalu bahagia Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sental Putih Bila Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Masya Allah manis banget mereka bertiga Gak nyangka udah ada abang dan sudah sepinter ini. Masya Allah, pokoknya luar biasa. Idola kesengan kita selalu membuat bangga kita semuanya. Berikutnya, persahabatan disimak juga diunggah di Bapak Papa Bilar. Ya, ini lucu banget nih abang El. Memakai baju lebah ya yang sangat cute sekali. Masya Allah, apalagi wajahnya imut banget dan sangat menggemaskan. Kita selalu bikin bahagia, luar biasa, doakan yang terbaik untuk Leslar. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan cidukan dan kabar gembira selanjutnya malam hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Liva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.